Hai, balik lagi dengan kita di episode ketiga dalam Seru Pulut Nendang Bum. <laughs> Nah, sekarang pembahasannya itu. Sabar bro, gue lagi minum Pepsi nih, enak banget Contoh kalau ada sponsor Oh, kan kita harus bahas ini Oh iya, iya, iya Aduh, lapar nih Kenapa tuh lo? Ada makanan gak bro? Ada gua lo mau yang seneng-seneng? Happy Toss! Ini gak, Ini kita kan di-sponsorin, kita cuma lagi latihan, ah. lagi nge-brief Para-para klien atau agensi-agensi yang lagi nonton video ini kayak Oh, kayak kita bisa build in deh ini Menarik soalnya sekali Soalnya kita udah mulai tambah miskin dari sebelumnya <laughs> Jadi tolonglah agensi pengertiannya dan iya. brand-brand tolong ya Tolong ya, nah Pembahasan topik episode 3 tiga ini apa lo? Judulnya? Pendidikan Pendidikan Nah, salah-salah Sorry Judulnya dari Nao Kami Bukan Panutan Kami Bukan Panutan Tapi Kami Panuan Nah, oke okay. Kita langsung aja <laughs> Kenapa? Sih, banget, anjing Kami Bukan Panutan tapi Kami Panuan Nah, kita lanjut aja Kenapa dibilang Kami Bukan Panutan Karena.. Ini take kedua loh guys by the way Betul Yang pertama karena masalah lo ngomongnya ngasal Man lo bacot Nah Kenapa lo? Karena gue mah, kok gue dua tahun gak naik, gue dua kali gak naik, dan gue satu kali hampir gak lulus. 2 tahun gak naik, bro. Pertama Nggak <laughs> Enggak, dua kali, dua kali beda tahun. Gue satu kali nggak hampir gak lulus, dan gue lulus akhirnya S 1 double degree. Wih, tapi di jurusan yang salah, <laughs> yaitu jurusan <laughs> perhotelan <laughs> per Hotel, <-an. laughs> gue di cafe. Tapi dia goblok jadi enggak. Nah kalau lu kenapa lu bukan panutan lo? Baik, saya Marlo. Betul. Saya... Minum dulu, minum dulu. Pemohon si sponsor dulu. Saya haus. Oh. Gle, gle, gle, gle, gle. Mm. Ah, Pepsi. Enak banget. Enak banget. Itu kalau ada sponsor. Ada sponsor. Contoh. Baik, saya Marlo, saya... Uh... Homeschooling. Betul. Dan saya drop out di kuliah. <laughs> Dan saya bukan panutan Oke okay. Menarik ya uh, Kita ngomongin dulu dari uh, Homeschooling Gue dulu nih? Iya Karena gue MC di sini. Enggak gue mau Karena mah gak dengerin berifnya nih Kan kita suruh gue mau ngomongin yang gue drop out ya Even Eh gue pindah kelas Eh gue pindah homeschooling Ya ini gue mau eh, ngomongin iya. homeschooling <laughs> Gue yang goblok Kan Tahu kenapa gue drop out? Gublok, bosolah gublok. Oke, kita mulai. Kenapa ngomongin homeschooling? Ini gue gublok Eh, dia belum gak ada kelas dua kali. Eh, homeschooling. <tuk> homeschooling itu sebenarnya bukan predikat yang buruk loh, guys. Menurut gue nggak masalah ke kalian homeschooling. Karena masih belajar-belajar aja, ijazah-ijazah juga ada. Mana Bedanya ada? kita pakai cek. Oh. Tapi, tapi bagus banget lo ngomong. Karena belajar itu bisa di mana saja. Betul gak harus based on textbook, belai betul tapi ngomongin homeschooling gue kelas satu dua SMA kelas dua SMA ya aing teh kelas dua SMA liar cicing wae cicing wae tanya aku <ti> aing mah eh huh? manetnya borok kok sharp amat lu sharp <tapi> kenapa lo cerita lo cerita lo kelas dua SMA itu gue uh, Memutuskan untuk berhenti sekolah dari sekolah yang sangat-sangat akademis Yang internasional School yaitu uh. Binus Serpong Gue di bina Nusantara uh. nus, school, school Serpong Gak pake Nus lagi jing Udah Bina Nusantara oh, Binus oh, iya, lupa. Bina Nusantara binus, School Serpong Selama B nya apa? 4, 4 tahun sampai 5 tahun apa? Kan Binus nih Bina Nusantara anjing <laughs> Binus Indonesia Ya um, gua gua drop out di eh pindah sekolah di kelas 11 yaitu kelas 2 SMA mm -hmm. dari kelas 7 SMP gua masuk kelas 11 gue cabut nggak pernah ada yang nggak naik kelas semuanya lolos sekalipun nggak pernah dalam hidup gue yang gua ngerasain tinggal kelas santai aja cinta. gak pernah terus gua pindah harus gue uring deh soalnya gua stres uh, dibawa ke psikolog sama ibu dibawa ke psikiater tuh mm -hmm. terus kayak gue tuh tanya gitu sama psikologah ditanya apa lo kepo doh gue soalnya belum pernah ke psikolog belum pernah ke psikiater nih Disuruh ke tiduran gitu di sofa hmm. Ketiduran gak? Emang di, ke, kayak di terapi-terapi gitu Oh kayak, emat lo? Kagak, itu hipnotis anjing Enggak, oh. disuruh tiduran Jadi gimana coba cerita-cerita uh, Kamu kayak ngobrol aja biasa Tapi lu deg-degan gak? Enggak Kayak anjing Gua malah kayak, siapa nih? Naya-naya nah, gua kepo banget anjing Follow-nya Facebook gua <laughs> Dulu Facebook ya? Dulu Facebook Enggak, <laughs> jadi gua dibawa ke sana yang menurut gua tidak tidak ada. Tapi tidak, mem membantu enggak? Tidak membantu sih menurut gua. Oh, sama sekali tidak membantu. Iya, karena akhirnya gua ya, ya udahlah, walas baik. Oh, ya udah. Terus udah deh gua pindah homeschooling deh. Terus gua masuk ke kuliah, gua drop out deh karena kuliah gue pindah ke Bekasi. Yeay. <laughs> nah, ambil, ambil, ambil. Jadi saya Marlo dan saya bukan panutan. Oke. Sekarang saya mau menceritakan kejadian pertama kali dalam hidup yang gue itu akhirnya punya rasa benci. Wah. Jadi waktu kelas empat SD itu gue gak naik. Tuh. Gak naiknya kelas empat SD. Gak naiknya kan? karena bukan begol, loh. Karena.. golo. buat kelas empat SD udah gak naik. Bayangin dari dua puluh empat orang, gue gue ranking dua tiga. Artinya gue lebih pintar dari satu orang. Tapi tetap goblok sih dari dua tiga lo ke eh dua empat tuh ke tiga. <tuh> karena gue gak suka ranking rankingan lo. Oh iya betul. Itu hanya apa ya namanya? Itu itu cuma.. Sebuah.. Eh.. Uh, ah, gitu ya? Iya.. Sebuah.. Eh.. Ah, yeah. Yang gue gak suka.. Kenapa? Karena emang.. Iya.. Cap.. Sebuah cap.. Sebuah.. Uh, sebuah cap yang gue paling gak suka.. kalau lu ada di peringkat-peringkat.. Gue mau ngomongin satu orang yang paling gue benci.. <laughs> tapi dia ranking.. 17.. Oh dia pintar.. Enggak pintar.. Oh soso.. Eh, -e, soso.. Lanjut.. Namanya itu Trining sih atau dikenal sebagai Ningsi Ningsi kenapa bro bangsa kau bajingan kau <coughs> kenapa bro sama Ningsi kau nonton ini <laughs> kenapa yang <coughs> Ningsi jadi gue nggak naik karena gue berantem sama Ningsi Ningsi itu kalau kalian nggak tahu cewek ya <coughs> gue berantem sama cewek dan itu pertama kalinya gue benci banget sama dia kenapa berantem kenapa dan iya berantem biasa kayak iya kayak gue lagi nulis terus gue dia gue ini lo sak gak kayak eh terus gue kayak <liput> terus gue lagi ini gue dipukul gua bilang, anjing lu gue pukul balik <liput> <liput> <liput> terus berantem terus bocah-bocah kan berantem, berantem <liput> iya, iya, iya. gurunya dateng malah kok dipanggil gue ibu dipanggil ningsih ningsih Ningsi juga dipanggil sama ibunya oh, terus gue ingat buat ningsih kalau kamu masih rambut pendek ada codet itu kamu kamu <liput> bengsek Bikin aku nggak naik, Bajingan! Udah berapa belas tahun yang lalu? Gue ya. masih inget banget, namanya training si. training si Wulan. Emang namanya si Wulan? Iya. <laughs> Bangsat gue masih hafal nih. Anak Nusa Indah. SD gue Nusa Indah dulu, Ciputat. Ningsih. Kulacak kau. <laughs> Udah di situ kayak gue pindah. Terus nggak naik karena gue memilih sebagai atlet basket. Terus. Ternyata gue cedera Setelah beberapa tahun habis itu gua kuliah Kuliah gue berantem lagi sama guru Akhirnya lulus Tapi di jurusan yang salah Karena itu saya bukan panutan Lu tau gak kenapa-kenapa masuk ke perhotelan? lah Jadi dia pengen, oh. dia pengen Gak apa-apa nih -apa, orang-orang harus, orang harus tau Jadi dia pengen masuk di cafe Sementara kata dia waktu itu gua gak tau, gue gak tau kebenarannya Emang yeah. bener Z, Kalau masuk di cafe itu ada tes gambar pakai tangan sama gambar pakai pet pet gitu. Buka. I iya. Oh iya. Iya yang yang. Oh, jadi karena tuh disuruh gambar yang pakai tangan sama disuruh gambar yang. Yang pakai komputer gitu. Kayak komputer gitu loh, yang, loh, yang, yang tangannya gini-gini nih. Gini-gini. Karena gaptek, jadi dia nggak bisa kan, dia nggak ngerti abis itu udah dia mikir mikir ah udah nanti aja belajar belajar nanti aja waktu ada deadline dia panik belum ada jurusan sudah nanya woi lu kuliah di mana dia segitu jurusannya apa perhotelan gue ikut udah kelar kelar dia nah. basic apa -apa, gak punya basic apa-apa nggak punya inter apa apa dia cuma naik temennya eh, mau kemana ikut Loh, kalau di mindset lo perhotelan tuh kayak selamat datang silahkan ternyata kagak nyet lu <laughs> ngomongin bisnis marketing Accounting, ya, itu semuanya ada Karena kan kuliah di perhotelan supaya Dengan harapan ke depannya bakal bisa jadi general managernya Punya hotel sendiri Gue gak mau Karena mau magang jadi bellboy <laughs> Bellboy di HI Iyi, Hayat uh, Hayat Karena magang jadi bellboy di Hayat Gue yang ceritanya dia pasti malu Iya Jadi, waktu karena jadi bellboy di Hayat Kan dia anak orang kaya ya Dia waktu magang jadi bellboy <laughs> datangnya naik mobil pribadi, mm -hmm. parkirnya di HI, eh di apa? GI, JI. Habis itu jalan ke Orang Susah, ke Hayat. Pagi Pak, pagi banget gitu. Ya, ya, Terus ayo. lu nanya gua lo ceritanya. Lu nanya okay. gua kayak naik apa ke Marco, Marco. Iya, Pak. Naik apa kamu ke sini? Oh, saya naik Transjakarta, Pak. Oh. Naik kereta dulu sih sampai Jakartanya. Bohong. Bohong. Lalu di saat makan siang, Marco, mau ikut ke warteg nggak? Nggak Pak. Saya lagi diet, saya makan roti aja. Oh. Pas itu saya ke G.I., saya makan hokben. <laughs> <laughs> Dengan uang yang saya bisa. <laughs> tapi, tapi gue dapet nilai hidup, loh. Nilai hidup. Ternyata, di sana, orang susah itu, orang-orang yang gak, yang gak berkecukupan, itu punya nilai yang lebih bermakna daripada orang yang kaya, loh. Kenapa? Jadi dia membagi, biarpun dia kesusahan, dia membagi, loh. Sumpah, jadi gue pernah, gue pernah kenal sama Satpam, namanya Pak Haris, itu, ya, dia, dia naik angkot tiga kali, abis itu naik bus itu sampai rumahnya loh dengan jarak 1,5 jam anjing. tapi gue bilang pak bapak kenapa gak kerja daerah sana Enggak, saya senang di sini akhirnya kan bisa ketemu kamu, Terus gue kayak anjing. biarpun kayak dia ya lip service sih, cuma gua kayak ngerasa kayak anjing sedih banget dah orang lip, susah lip, lip, lip anjing. Apa tuh? Ya kayak kayak ngejilat doang kayak uh, padahal kan ya gua, bisa aja gue di sana nggak yeah, ketemu, yeah, yeah. tapi dia bisa kayak terus dia kayak setiap ketemu eh apa kabar sehat ya gitu-gitu loh kayak nempok gitu kayak anjing ada rasa suka cita Sementara iya. kalau sama orang kaya dipandang dong ya Iya orang kaya kayak hm, anak mana loh? Oh anaknya Kee Candy ya baru Iya sih Itu gua kayak nggak suka gitu loh Betul Berapa? 12 12 menit Baik inti dari kita bikin podcast ini sebenarnya bukan bercerita tentang masalah lalu kita Melainkan kita uh, ini kan dia nggak naik kelas dua kali dan lu homeschooling Dan gua homeschooling dan drop out lagi <laughs> Kita merasa kita tuh Bodoh bisa. Oh. Bukan bisa, bodoh <laughs> Iya, B sama Sama, tapi Odo ini isa <laughs> Jadi kok kita ga rasa kalau kita bodoh Betul, betul Tapi kita Pengen membuktikan ke kalian semua, kita ga sebodoh yang kalian kira Betul Maka dari itu kita produser kami menyiapkan beberapa list pertanyaan kayak Ari smarter dan Fifth Grader tapi namanya Apakah kamu lebih pintar dari anak kelas 5? Cuma lu ganti bahasa Indonesia <laughs> anjing, Sial <laughs> tahu? Ya bisa apa tidak? Kagak kita balik lagi di The Ningshi Show. Eh <laughs> tain loh, Ningshi bangsat kau. <laughs> apa ya namanya, namanya gamenya? Enggak. Pasti ini. pada mau minta lagi nanti kalau minta lagi gimana? Iya itu cobalah jawab. Oke, okay, balik lagi di, cobalah jawab Jelek banget <laughs> Ntar namanya kita pikirin dulu Pokoknya yeah. kita main dulu ya Oke, okay. kalau kalian ada masukan nama Tulis di, tulis di kolom komentar komen. Ya, Oke, okay. kita mau mulai sekarang Oke okay, kita mulai Pertanyaan pertama Sabar dong Bulpainnya mana? Ini goblok Kartasnya mana? Ini Tentang. gue sobek Enggak, enggak tadi ada buku juga, satu lagi Buku gua ini Ayo, ah, udah sini Enggak mau Ya kenapa? Ini gue sobek bae Ya udah, lu yang sobek, gue yang pakai bukunya. Tai lu ada tatakan. Eh tuh tuh punya nom, punya nom aja. Anjing nih orang pedit banget. Bukannya pedit lo. Kenapa lo pakai buku itu? Enggak jangan. Lu, sisa Buat dikit, apa? sisa dikit. Ayo, ayo lo. Goblok. lu tolong lo. Oke. Oke. Kita tulisnya gede-gede. Uh, nanti angkat tangan aja yang duluan. Oke. Okay. Anjing cepet-cepetan. Kenapa cepet-cepetan? Kenapa gak kita berdua menjawab aja? Iya betul okay, iya. enggak enggak. Iya. Siapa yang benar, siapa yang salah Enggak, gue gak mau, gue gak mau Gue mau lebih pintar dari ya, lu Ya kalau cepet cepatan gue tinggal angkat tangan terus gue jawab B, C, A, ngasal Iya kan gue Kan salah Iya Lebih ketahuan gobloknya. Enggak kan Tong kosongnya, bunyinya Ayo mulai Kontol nih okay, Kita mulai ya per IPS bray. IPS, Eh gue anak IPS bet Dulu kalau di Binus enggak IPS, namanya social Satu Mendirikan kerajaan Majapahit adalah A. Raden Wijaya B. Gajah Mada C. Ken Arok D. Hayam Wuruk. Gak boleh phone a friend <laughs> Eh lu jawabnya terus gede apa kecil? Kecil aja, kecil aja kan, kan nanti ngomong. Kan, Ka kan nanti ada kotak lo. Oke. Okay. kan ketahuan goblognya nih homeschooling nih. Dah. Nah. Jawab sekarang apa gak? Jawab sekarang. sekarang. Gua pilih A, Raden Widjaya. Gua C, Hayamuru. Uh, C, Ken Arok. <laughs> Bener, Ken Jawabannya adalah A, Raden wijaya Goblok <laughs> <laughs> <vlog> banget <malah>, anjing. <laughs> lah, gua kan international school ya. Sejarahnya orang kayak gini, bre. Emang siapa? internasional You are living in Indonesia. Yes. Ajaan inggris lho. A. Persawahan B. Perumahan C. Pemancingan D. Perkebunan Gampang banget gila Gampang banget ini ya Gue jawab A. A persawahan A, Persawahan Salah jawabannya huh? perkebunan Lo <laughs> <laughs> pasti ngomongin bukit-bukit yang ada sama-sama gitu -sama iya. ya? Sama? Goblo-golo <laughs> Nomor 3 Pertanyaan nomor 3 Sungai terpanjang di Indonesia adalah sungai A. Mahakam B. Kapuas C. Citarum D. Ciliwung Gua tahu yang terkotor Ciliwung Gak. Tapi udah bersih gara-gara Pak Hanis iya. Baswedan Gua selalu dukung Ahok <tuk> <tuk> <tuk> uh, uh. Gua jawabnya A. Mahakam Ini yang biasa gua lakukan di Ganesha ya Lama Oke, okay. Jawabannya adalah B. Kapuas <tuk> <tuk> Oke okay. Okay. Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu Asia-Australia, Asia-Afrika, Australia-Pasifik, atau Australia-Hindia? Ulang-ulang uh, Langsung question-nya Asia-Australia yeah. A, B Asia-Afrika, C Australia-Pasifik, D Australia-Hindia B A As Asia-Australia Jawabannya A Lo gue cuman tahu asaf bly Asia Afrika, cuman tau namanya dari situ as Asaf dia di bawah, Wah, as... Gua pernah liat peta anjing. Saya... Orang yang melanggar peraturan atau undang-undang akan mendapatkan A. Kemuliaan hmm. Gua betul B. Pujian Gua hmm. banget c, c. Hadiah hmm. D, Gua banget hmm. eh, ini... Ah. Kayak hukuman nggak mungkin nggak sih? Aku nggak tahu, aku nggak, aku lihat dong deh hukuman. Hukuman lah. Oke, lanjut. Ini pertanyaan SD apa gimana sih? Tahu, emang <laughs> SD goblok. SD aja gue baru bener dua. untuk pelajaran selanjutnya <laughs> itu adalah ilmu pengetahuan alam. Oke, okay. mantan mantan gue anak anak ipa. Teman teman gue anak anak ipa, gue pasti bisa. Oleh dinding kerongkongan disebut gerak dinding kerongkongan uh, gerak gue pakai gerak ilmiahnya Apa? bahasa ilmiahnya gerak ovopulascicum asal anjing itu pergerakan antara dua kerongkongan sehingga menyebabkan gesekan antara kerongkongan Benar. tersebut salah <laughs> gerakan menelan salah <laughs> jawabannya gerakan peristaltik mana gue tahu, tahu. lanjut <laughs> next pertanyaan kedua bagian alat pernafasan manusia yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida adalah gue tahu jawabannya paru-paru atau lungs salah hah jawabannya adalah alveolus artinya di dalam Intinya paru-paru lah kita bener, aja checklist kita bener satu Ceklis satu. satu. Zat zat yang diperlukan dalam proses fotosintesis adalah zat ya? Iya, zat. tahulah zat kan? Zat? Zat, <laughs> zat kimia? Zat Malik. <laughs> Oke. Okay. Eh apa? Jawabannya adalah klorofil. Klorofil goblok. Dari matahari sama karbon dioksida. Bilang dong 3. Kalau enggak bisa bukan zat. Kalau gitu gua tahu ya lu. Bukan gua iya, bukan zat malik. <laughs> Sahabat dan IPA. Cara cicak dan kadal melindungi diri dari musuh adalah Oh. Eh, panjang. Memisahkan badan dengan buntut Mimikri atau membelah diri? Mimikri kan mengikuti anjing <guluh> Membelah diri Jawabannya autotomy Artinya? nggak <guluh> <laughs> Hahaha Yang bikin aja gitu loh. Jadi bener Membelah diri kan? Berarti benar kan? Memisahkan badan dengan buntut Iya <guluh> betul Kalau ini Membelah diri? Amuba ya gak? Iya, Amuba itu Amuba Salah, gue benar Bangsat tahu cicak apa anjing? Lah Pertanyaan terakhir buat kita Ninja? Pertanyaan <laughs> terakhir buat kita Yang termasuk hewan langka dan hampir punah adalah Hmm, mat lo Sebutin tiga Ini S.A.I soalnya Oke okay. Sebutin tiga Oke okay. Oke okay. Mm -mm -mm. Belum. Sama satu lagi itu. Oke. Oke. Oke. Badak bercula satu macan Jawa, sama antelop. Betul. Piye? Bohong ya? Panda. Penyu. Badak Jawa. <laughs> Penyu enggak ada, gua kan oh, di Indonesia? Ada di Indonesia? Malas, hahaha. <laughs> gua nggak tahu. Kalau gitu, badak bercula satu. Eh, itu gua macan Jawa, sama antelop, <laughs> betul. Eh, <laughs> uh, tadi. Kita nggak tahu antelop itu endangered apa enggak, tapi berusul kita mengatakan iya karena juga goblok. Kita malah nggak tahu antelop itu apa. Iya tadi kita lagi diskusi antelop apaan <laughs> sih. Kita cut dulu antelop apaan ya gitu. Jadi udahlah guys, kalau kalian tahu good for you guys. Lo nggak usah sotoy lo ya. Yes, ningsih, so, so, so. ningsih <laughs> bangsat kau. Satu abad ditambah tiga window. Anjing. Tiga Windu... 36, 36 bulan... Windu berapa sih? Suruh. Nggak tahu deh! Sabal-sabal! Berapa tahun kan? Iya, tahun. Oh! Udah, 15 tahun. 61 tahun. Eh! 61 tahun. 15 gila nih! Satu abad itu berapa? Sepuluh tahun kan? Seratus lima tahun Salah Berarti gue yang salah Hah? Ayo. Satu Windu itu delapan bulan kan? Seratus dua puluh tujuh tahun tahun. Hmm? tahun Oke, salah semua salah dua puluh tujuh gue lu. Lu tolol, gue juga, satu, juga gua sudah sewindu, oh delapan bulan. empat tahun anjing. <laughs> okay. Guys, Oke okay, guys, uh, semoga nggak ada bahasa Inggris lagi ya karena gue nggak suka dan gue nggak mau. tapi kalau kalian suka jangan lupa like sama subscribe. kasih tahu ke kita ide-ide apa lagi yang mau dibicarakan di podcast ini. kasih tahu juga komentar-komentar uh, ya lo ya, Betul. feedback kasih kita feedback atau kritik dan saran boleh dan masukan dan masukan uh, semoga kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya ya lo ya enggak ini episode terakhir ini episode terakhir <tuk> masih udah nonton podcast dari 1 sampai tiga nggak kerasa udah di penghujung podcast iya <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> udah udah panjang banget perjalanan kita ya lo ya asyik <tuk> guys in the next video uh, gue Marco dan gue Marlo dan kami dari Seruputan